Visual storytelling adalah informasi atau ide yang dipublikasikan dalam bentuk video, gambar, simbol, warna, dan teks agar dapat dipahami dengan mudah oleh publik. Media ini digunakan untuk membantu membangun pemahaman dan menjelaskan makna. Singkatnya, narasi visual adalah cerita visual. Visual menjadi bentuk informasi yang sangat penting, karena 90% informasi yang ditangkap dan diproses oleh otak adalah dalam bentuk visual dibandingkan teks. Karena itu, Visual Storytelling adalah aspek penting yang perlu Anda ketahui dalam usaha mengiklankan produk atau jasa milik Anda. Bersama saya, Adi Negoro, dan inilah rangkaian kelas Visual Storytelling saya bersama Green Edu.